Semakin hari zaman semakin berubah. Gara-gara foto filter Dongsoo jatuh cinta. Dunia milik berdua. Aduh, kau cantik di dunia maya. Beda dengan dunia nyata. Aduh, kau cantik cuma pakai filter. Aslinya muka macam bebek. Ketemuan, saya kenatiku Kau jago putar balik Kau sifat tak rabaik sifat tak Jaman berubah dunia penuh sosialita Dari prawan sampai janda sudah eksistensi Pakai filter, semua tersedia Upload foto bagus yang jelek Langsung hapus kakak masuk komen Ada respon langsung KWA Chattingan baru semalam katanya Surah senyaman, aja ketemuan Muka macam makhluk halus Kalau cinta macam begini terus apa yang mau help Aduh. Jago putar cinta yang serasa macam kasihan yang sekejap awal bikin senang finishnya bikin sesak cinta model begini hati susah setengah mati gara-gara depu cantik sarugi banyak dari pulsa sampai skincare semua terbalik hasil akhir yang sedapat manusia muka batu kayu risiko jatuh cinta di dunia maya biar dong bilang nasibasi tetap kamacambe be asinya muka paskatamu jago putar bale usifa